halo semua kembali lagi di channel mahwod kali ini saya akan mengangbotsin jam tangan Swissman yaitu jam tangan Tissot. nah ini dia jam tangannya seri Lulok ini merupakan seri tiso yang memiliki unsur tradisional di mana lulok ini merupakan suatu tempat atau rumah dari tiso itu sendiri Oleh karena itu buat kalian yang hobi mengoleksi jam tangan tiso jam tangan ini wajib kalian miliki ya Untuk kenyamanan pengguna jam tangan otomatik ini memiliki diameter 39,3 mm dengan ketebalan sekitar 9,75 mm dan memiliki bobot sekitar 122 gram dengan water-resistant hingga 30 meter jam tangan ini menggunakan kaca sapphire kristal glass yang keras dan lebih tahan terhadap goresan tidak hanya itu jam tangan ini juga sudah menggunakan power Powermatic 80 dengan kaliber ETA C07111 pada kaliber ini memiliki power reserve hingga 80 jam yang bergerak dengan 21.600 bit per hour. Jam tangan ini juga sudah dilengkapi dengan sebuah komplikasi penanggalan di marker angka 3. Nah uniknya jam tangan ini tidak seperti seri Lulog lainnya yang menggunakan indeks angka Romawi, kali ini seri Lulog ini menggunakan indeks angka Arabik. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga terdapat identitas di chrome jam tangan sehingga mempunyai nilai lebih karena lebih terkesan eksklusif. Nah, lebih uniknya lagi, pada case belakang jam tangan ini juga menampilkan sebuah dekorasi movement dilengkapi dengan ukiran-ukiran yang menghiasi back case jam tangan. Nah, bagaimana menurut Anda jam tangan ini? Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa pula subscribe channel ini ya. Terima kasih.